Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa lagi di Dapur Sineng Teman-teman hari ini Neng mau masak soto ayam Soto ayam rumahan Bahan-bahannya Ini sayurannya ya tauge, kol daun bawang, sedri tomat jeruk nipis dan kentang 2 butir soun telur ayam dan ini ayamnya 250 gram bawang goreng untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman ya lada ketumbar bawang putih kunyit kemiri bawang merah jahe lengkuas daun salam jangan lupa daun jeruk jinten ya teman-teman ya jinten kemudian ini buah kepala serai yang dihaluskan garam secukupnya 1 sendok teh lada 2 sendok teh ketumbar kita haluskan dulu dipulek sampai agak halus kemudian tambahkan kemiri. 5 butir Siung, masukkan kunyit, masukkan jinten. Nah, ini ada buah kepalanya, ya, teman-teman dan kayu manis sedikit saja kita haluskan jintennya masukkan buah kepala ya haluskan kemudian masukkan bawang merah untuk menambah aroma supaya lebih wangi ya tambahkan buah pala lagi ya sedikit saja haluskan lagi ya sudah kita pindahkan ke wadah bumbunya serahnya kita geprek saja. Lengkuasnya kita geprek juga. Jahenya kita geprek juga. jadikan satu saja serehnya seperti ini bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman dan kentangnya kita potong-potong ya seperti ini Yeah. Mm. setengah matang. Kita angkat ya, sudah setengah matang. Ya. masukkan daun salam daun jeruk kita tumis sampai wangi dan sampai matang bumbunya sudah matang kita pindahkan Kemudian kita masukkan kentang Ayam yang sudah direbus Masukkan bumbu yang sudah kita tumis tadi Ini kurang lebih untuk 2 liter air Lalu ayam secukupnya gula putih untuk lebih sedap kuah sotonya sudah matang yuk kita siapkan untuk dihidangkan kita masukkan kuahnya soto bening rumahan yang nikmat ala dapur sineng siap dihidangkan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa like and subscribe